Apa yang terjadi Melupakan kasihmu, cinta yang tak sama semakin kurasa menghapuskan jejakmu. Ku ingatnya. entah sampai kapan ku harus begini. Namun, sudah cukup aku bertahan. Jika memang kau bukan tercipta untukku. Harus kita bertemu di dunia. Oh, melangkah lupakan apa yang. Terjadi melupakan kasihmu, cinta yang tak sama semakin kurasa menghapus. Dari ku Sesalku Sampai kapan Ku harus begini Namun sudah cukup aku bertahan Jika memang kau bukan Tercipta untukku Tak harus kita bertemu di dunia harus kita bertemu di dunia